Oke okay guys, balik lagi bareng gua dengan Trimulana di game Arkane. Di video kali ini kita sudah kedatangan event baru di N yaitu Ideal City, Ideal City Carnival. Ya, Carnival itulah yang dimana mana di sini ada Gavil Alter eh Gavil Alter dan Pozim ka. Wah, wow, udah, udah hampir 6 bulan ya gua dari server CN ya. Di sini gua masih pakai baju koko bukan karena ritual ya ini gua tadi tuh ada undangan undangan khataman gitu ya, ya kan li gua pakai ritual cowok oke okay, kita klaim dulu ya good luck bang eh good luck good luck semuanya ya gua akan rencananya rabu itu udah mau sidang skripsi ya ya refreshing lah dulu <laughs> utuhnya bukan refreshing bang <laughs> oke okay, kita klaim semua oh poten tiga gitu ya karena sudah anniversary ketiga, berarti kita max poten savek pada saat anniversary keenam. bayangkan coy anniversary keenam dan sehat semua dan panjang umur semua oke okay, mari kita mulai yang pertama ini gua udah daily hari kemarin itu dapat show, mari kita coba yang pertama skip skip saja. Oke, okay, dapat hibiscus malam bang Ade. Yo, selamat malam juga Bang Fajar Apriansa Rusari. Welcome welcome. Wah, ramai juga ya 13 orang. Ini kenapa masih kosong ini? Yang like nya jangan lupa diberi like dulu, guys. Tuh tahu malah dislike. <laughs> Oke, okay, langsung saja ya kita gratisan. Semoga dapat dua-duanya, Bang. Amin, amin. Topi sudah muncul, topi sudah muncul. Ya masih poten dua gua nunggu ani ketujuh ani ketujuh oke okay, dapat bintang 5. lumayan kentabil kentabilek katanya kenapa kentabilek <laughs> kentabilek tarik napas dalam-dalam hembuskan oke okay, sip tarik napas dalam lagi dan hembuskan oke okay. ini kita ada tiga kemarin hari terakhir ya hari terakhir Desember langsung gua beli supaya bisa double gitu kalau gua beli Januari habis sudah kagak bisa hati ini terasa sedih atau gua harus beli ini skinnya cok. beli skin dulu kan? Oke, okay, baca doa dulu guys. Yes. <tuh> Oke, okay, bintang 5. Kenta Bilek 30 kali pull. Astaghfirullahalazim. Kok beda, JP. Ini memang harus pakai skin kayaknya nih ya. Harus pakai skin, kah? Cuman gua nggak beli waktu itu skinnya. Dongko nggak gerak dong. belum ini download. Cuma gua beli tiket. Haha. Ini harusnya api api sih, karena udah 40 puluh. ketemu api api deh adik. Nih, pasti piti. Eh piti ganti background bang. Habiskan rondean dembang sampai pulang. Kalian sih senang gitu. Ini gua gak terkejut ya, karena gua udah tahu. Please semoga tiga biji, 3 biji, 4 biji gitu. Empat biji, empat biji itu ada gavial ada ininya pozmkannya ada Ci, uh, ini <laughs> unique dan lain-lain ya yeah, satu doang please gavial please oke okay, gua kagak Entry melihat ya りんげすま、langsung langsung. mantap Galer langsung の entabilek 2 biji coba kita 69 ya bisa kali ya 69 puluh <tik> sembilan ah ini dia <laughs> beda ternyata oh, oke, okay. dah cukup untung gua kabur barusan, nice bagusan bless atau gavil alter atau spektral alter, bagusan bless ya? masih bagus bless oke, okay, saatnya mau siapa nih, siapa dulu sebarang siapa tuh anjir ah, iya. konnichiwa konnichiwa satu kali aja cok Enggak usah banyak-banyak <laughs> nah dan itu biasa itu Ah, <laughs> gue udah tahu tuh oke okay, mari kita mulai ini buat akunnya si antri konnichiwa konnichiwa oke okay, kita mulai yang pertama biasa tahu aja ya tahu lah apakah ini beneran jadi tumbal ataukah gua yang jadi tumbal tadi Let's go Eh bintang lima kah? Oh bintang lima Ya bintang lima guys Genta bilek, bilek. Oke okay, kita skip Nice genta bilek. Saudara andri sudah selesai Gak ada rasa bang Ya memang kagak ada <laughs> Oke, lanjut ke antrian berikutnya. Kita zoomnya nya tuh zoom apa ya di-zoom? Eh, udah zoom, cok? Kok bisa udah zoom? Oh ya ini apa nih? Apa perintah <laughs> perintahnya apa nih? Pozzi dapat lah. Wah, wow, sampai dapat bintang 6 kah? Oke, okay, sampai dapat bintang 6 ya. Waren. Oke, okay, putih. Oke, putih. Oke, putih. Oke, putih. Oke, ya sudahlah. Ya, haruslah, harus, ya, harus lah. Harusnya harus dapat lah, ini sampai dapat bintang 6 kan? Dia lah langsung lah, sekali-kali pull gitu. Oh, Allah kok bau ya? Hari kedua nih, bau. Yuk, hari kedua, tapi memang harus ganjil gitu ya. Hari satu, hari ketiga, hari kelima, hari kedua nih, bau anur, hari genap. nah ini nih, ini nih, bintang 6 eh, kirain bintang 6 lu kok ini cinta biliknya mana cok ya lah, gafial, gafial, gafial eh gafial dong <laughs> pozimka, pozimka, sorry, sorry, sorry, sorry lah please lah, ini mempunyai orang ayo, bintang enam ayo waduh Tadi itu 51, susah ya. Rata-rata harus piti semua, cok. Oh no, Ini habis banyak nih. Semoga langsung. Pozemka, pozemka, ayolah. Pozem lah ya. And... Ini bintang 6 sih. Harusnya posimka lah ya. Please posimka. Easter, posimka Ini kalau bintang 5 lagi, iya, udah pasti. Kok nggak ada suaranya, coy? Suaranya senyap sekali. nggak ada nggak ada hawa-hawa gitu. Senyap sekali suara. Tanda apa tuh? Kok senyap sekali tuh? Skip coba, oke okay. Oh Malah ini dong Ya sudahlah. lah Maaf nih bang jadi dapat dapet galer Kepalek kang okay, gorengan Oke, udah kan? Ngerasih kah? Lagi satu kali Oke, okay, siap Lagi satu kali ya tuh Sih biasanya nih anu, -anu.